Selamat to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku di Kia Channel. Oke okay guys, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial gimana sih cara nambah followers di aplikasi TikTok. Uh, sebelumnya di video sebelumnya aku udah ngasih tutorial cara nambahin followers di aplikasi Likee. Sebenarnya kalian cuma perlu aplikasi fans ya guys itu aplikasi buat nambahin followersnya guys sebenarnya uh, tanpa aplikasi juga bisa sih guys cuma di sini aku bakal kasih tutorialnya pakai aplikasi dulu ya guys uh, tapi sebelum lanjut jangan lupa diklik like comment and subscribe nya guys dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi agar uh, pas aku upload video kalian tidak ketinggalan guys terus Uh, jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian uh, followersnya biar naik juga sama kayak kalian, biar nggak kalian aja yang naik gitu, biar semua orang tahu gitu. Eh, apa sih? Beda nah, nih ya, kita masuk ke TikTok dulu ya, guys. Oke, okay, jadi ini uh, akun TikTok aku ya, guys. Oh iya, btw kalian tuh harus pastiin kalau akun kalian akun kalian tuh bukan privacy jadi kalian harus nggak privacy gitu loh guys jadi ya gitu apa sih ayah oh, eh uh, jadi sini tuh aku banyak video cuma aku privacy cuma satu video doang yang ini dan kalian lihat uh, like nya berapa 126 like-an aku 126 dan viewersnya 220 ya guys tuh kalian bisa lihat lagi kan pengikut aku 131 Oke okay, kita lanjut aja ke ka aplikasi ticsense nya Okay guys, sebenarnya logonya sama aja sih, cuma bedanya beda nama gitu. Oke okay, jadi di sini dia minta username atau ID ID TikTok kalian. Jadi ini ID TikTok aku guys, dan jangan lupa juga di follow ya guys. Kalau kalian salah, otomatis uh, apa dia otomatis itu bakal masuk ke akun orang lain, gitu guys. aku juga jadi tuh aku nyoba eh salah jadi harus hapus lagi ini menjadi cara-caranya ya guys tuh follow atau like itu oke okay, kita mulai aja guys tuh aku aja baru main aja nih guys udah dapat 5 bintang jadi guys tiap ngunjung gitu, kayak setiap ngunjung gitu setiap ngunjung setiap hari dapet 5 bintang 5 bintang, 5 bintang gitu guys akun YouTube ya guys. kita lihat sini ini akun aku atau bener eh ini akun aku atau eh bener akun aku atau salah gitu. jadi ini bener akun aku ya guys. tuh 131 followers, 15 bintang. ya jadi di sini aku bakalan kasih tahu ya guys. ini dia 10 bintang 5 followers, 15 bintang 10 followers, 30 bintang 15 followers bintang 20 followers, 50 bintang 25 followers. 75 bintang 38 followers, 100 bintang 50 followers, 150 bintang 75 followers, 200 bintang 100 followers, 400 bintang 200 followers, 600 bintang 300 followers, 800 bintang 400 followers, 1000 bintang 500 followers, 2000 bintang 10, 1000 followers. 4000 bintang 2000 followers 6000 bintang 3500 followers oke okay, guys kita lanjut tambahin aja ini, tinggal klik follow klik uh, ini logo tiktok ini lo guys oh, aku udah mau nge-follow guys ikutin aja karena kan tadi udah nambahin followersnya eh karena tadi kan udah kayak ngefollownya jadi jadinya dapet bintang guys kita ikutin terus ya guys terus, terus ikutin apakah nambah apakah nambah apakah nambah nambah guys tuh terus follow guys. <usuk> Guys, jadi aku udah nambahin 20 bintang ya guys Jadi aku mau nambahin hmm, 10 flowers aja ya guys Karena ini juga percobaan dong ya Oke, okay, kita langsung aja Kalian pencet confirm USE 20 Eh, kayaknya pemberitahuan itu loh guys kayak uh, kayak kamu udah udah udah kayak beli followers gitu loh Oke, okay, kita nunggu 5 sampai 10 menitan. Uh, yang ya, kan, tadi yang saya satu sekarang jadi saya 32 karena tadi ada yang follow 3 akun 3 3 aku satu orang, guys. Aduh, belum apa-apa aja udah di follow eh di follow back itu Uh, seneng banget deh intinya kalian juga bisa beli langsung gitu loh guys tanpa harus kayak nge-like video orang uh, follow video orang eh follow orang tanpa kayak gitu tuh tapi harganya sedikit mahal 33.000 50 bintang aja 33.000 150 bintang 82.000 nol banget guys, terus kalian kayak kalian tuh kayak ngapus kayak dari sininya tuh hapus tiktok juga ya guys terus kalian bi langsung bisa masuk kalau kalian kalau kalian penasaran Followersnya berapa kalian langsung masuk aja? Apakah sudah meningkat atau belum? Sebenarnya sih belum ada 10 menit atau 5 menit ya guys mak. Aku penasaran juga sih. Terus ternyata itu udah ada dua, eh, dua orang. Eh, uh, sih. Eh satu orang ini main tadi ya guys tuh udah ada satu orang tuh jadi ini guys dan nambah satu dan, dan nanti tinggal tunggu aja jadi kita keluar dulu dari aplikasinya dulu ya guys oke okay guys jadi di sini followers aku udah naik jadi 140 tadi sekitaran 132 sekarang 140 jadi naik kok 8 doang ya lebih. tapi apa kan guys uh, yang penting followersnya naik uh, sebenarnya kemarin tuh lebih tau guys kemarin aku missing yang 40 40 followers cuma lebih 2 orang gitu dan sekarang malah kurang 2 kurang dua orang dan ini dia oke okay, guys ini Kalian bisa unfold juga dok Kalian bisa unfold guys Yang tadi kalian ikutin Buat nambahin bintang Ini aku mau unfold ya guys Tuh ada yang udah Centang biru dong guys Ih, lucu oke okay. Oke okay, jadi udah udah naik nih guys eh uh, notice nya guys atau notif gitu uh banyak banget kan guys uh, aku suka banget kalau kayak gini apalagi kalau ada yang like video aku pasti lebih wow deh intinya lucu <guluh> dong tuh baik banget guys yang yang udah ngikutin aku tapi aku gak ngikutin balik baik banget ya karena ya aku gak kenal kalian semua gitu baik banget tau guys mau makan kamu Oke okay guys jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe nya aja guys. Cuma itu doang. Bercer, bantuin channel aku dan support aku. Ber, channel aku tuh berkembang guys. Um, Oke okay, terima kasih ya guys. Uh, thanks for watching. Nanti kita akan bertemu lagi di next video ya guys. Dah.